Kupul sedih itu Kestinggal su Hanya karena masa lalu Kutra bisa lupa tuh Jangan ku pakai hati kalau dianya setengah hati perasa sudah tuh sekarang ku yang setengah mati Dia yang buat ku terluka sayang rasa susah Dia yang buat ku menangis sayang Sesaki Dia asik-asik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 Langi yang dulu indah kau bilang kini kau kesilang pudar pergi dan menghilang dan kembali sa perpamitan pada senja untuk pulang gapai cinta yang setia dan semoga saya doakan kau bahagia mengalami meski saya tahu Kenapa nih, oh buat sama Tamsuti? tahu ku yang salah Sekian lama pertahankan Jaga ku ku hati untuk saya. Tapi kenapa nih Ku buat samacam sutira Perjuangkan ku salah Sepan itu Berhati Oh Yeah Oh Apun sedih itu Ketinggalan suatu I'm Asik, asik mal